Kepala edak pening Pikir utang macam bulu kucing Dengeru kok giku sampai ngerinding Biarlah daripadaku maling Hebat kita gitara ngajar ne... cuma karena kuningoa lebih hebat main caringkeng ya gitu berapa <tuk> berapa gitar Jadi, jadilah ada suaranya bagus sudah menggak jual kue lumayan lah <tuk> jauh, jauh, jauh. <tuk> nyambung mbak nyambung ngomong kue kue suara merdu muda merdu latihan <tuk> bakal <Keternal, tuk> nah. ah Buasa ngomong sama ah. jauh masih tahu jangan dikit dikit ya puasoh bumbu lagi ada apa lah gigi dari sawo ada puasoh ada ngomong-ngomong biasa lah, biasa lah biasa, tengok mbak nih biasa deh? enggak biasa setengah, setengah hari itu lah, tengah nyantai-nyantai, nunggu buka nih nanya nyanyi nyanyi-nyanyi, ngilang radang, haus tadi itu kan mbak, jadi peradi beradik mbak Ah, hmm. huh? jadi dia Entah, aku peradik. Ya, berani menjual jogetkan. ya, Pak? Iya, tapi Hidung, Pak. Matela matelah, cuma kiosipin. sipit iya, iya, Cuma, apa salah aku nih, Pak? Ngeri. Apa ngeri, Pak? Aku jadi makan, Pak. Ini salah? Apa yang ngeri, Pak? Aku jual jogetkan. Kenapa gak Oh, tunang dulu, Mbak. Deket dulu. Deket. deket, deket. Oh, Pdkt lu, Mbak. Pas udah deket, akhirnya. Ini itu Ek! bos bosa nabok kepala orang. Tak jadi. Ah. Nabok dia, tak jadi. Tak ngajak bak bak Tau, nabok tabuk Tau, Ah, oh, oh. duel yo. Hmm. Tinggi duel gitu ya. Ah, sakawang nih. Mampas tuh. Mau blochin. Mau blochin apa? Ya, mau apa? Bawa kelapa tunung. <laughs> bak kelapa tunung tunu, juga. Orang oh. hmm. puaso kemada biar mulut busuk bau di surga kalau bau kasturi kata pak Ustaz aku kum ada bahasa Indonesia aku madaka ada perlu aku bahasa Arab perjumpai kada dengar tidak luju belajar kamilah bak bak lu lah ngajar bak kan guru sih gak apa pun bak apa guru lah guru pencilat tahu lah dikit tapi tahu lah oh. orang tua pekatan hmm. dari ujung ke ujung orang puas orang deh yang tidak bau bau semua mulu deh Percuma, ika bau wangi puasa ah atau apa? bau nasi Padang lah, bau. Oh, mau minum terpitu, ike, bau ganteng imut, manis, pulih. Kan, <tik> udah, <tik> dia capek, bau capek, kami ini tengah nyantai nunggu buka udah, capek, udah, capek, udah, capek, udah, bau mulut capek, udah, capek, udah, bau mulut. Oh, so, oh, bawa. wajar, capek, udah, capek, udah, capek, udah, capek, dengar tahu oh, bau mulut orang puasa itu wajar, karena lambung kita Sok Kusok kan? Habis juga ada yang mengatakan lebih baik, aduh, bau mulut orang puasa itu kayak minyak wangi <tuh tuh> hmm. ya, Betul. <tuh> <tuh> Tapi, <tuh> jangan teman-teman salah. Untuk bau mulut itu besar, ikat dan gusok gigi, salah. Oh, iya hmm. Pak. Biasanya gusok gigi, Pak. gusok gigi. Betal deh Pak? Hah? misalnya kita suruh gigi tapi lah kelewatan jam hmm. jam apa teh ya, jam, jam sudi sahur oh. jam ipsak jam oh. ipsak baru tak gigi, kalau baca oh. sebelum ya. jangan ditunggu-tunggu tapi eh. mandi pagi yang misalnya suruh gigi-gigi dahal uh, kayak yang kemarin yang sudah Ustaz jelaskan oh. bahwa boleh mencuci makanan juga kan boleh kan, mencici makanan oh. cuman jangan sampai lewat kerongkongan tapi kalau ragu-ragu sebaiknya jangan jangan kerongkongan, simpen bayi di sini kelapa sepuluh sepuluh semburung apa ya bang? yang apa ya? lah bang, kakaknya bang ada sembuh-sembuh, bang? ah biasa bukan kapan ya bang? jadi nyebutlah dosa nih? dosa, Itulah lah ada berani bang ada kuda berani minggu-minggu nyebut tuh. apa yang namanya? lupa bang? Bungkak kambing kan? ya mungkin ya sebenarnya bang Jadi sebenarnya cuma bang usah bang mulutnya bukan hanya hanya karena kita puasa, tapi Dengar. walaupun wangi, kata orang tidak bau mulut deh. Apa itu sebab, Ustadz? Apakah karena ngisah orang, apakah karena apa, wangi tapi dikatakan bau mulut, macam mana oh, itu, Ustadz? Oh, mengatai orang itu tidak baik, weh itu kan cuma peribahasa bayi Tapi sampe lah busuk lah mulut Busuk, be Lebih busuk berarti dari orang puasa, oh, kok Oh, apa ini bukan? Dengar Kakak denger, oh. menjadak denger, jangan main cuit <laughs> Jadi kalau bawa mulut itu wajar Lom bulan puasa Wajar Mana kawan nyiumnya ma tutup bayi pakai masker, kata pake masker <laughs> pakai masker oh. Biar tak cium bau Jadi puasa-puasa dia bau mulut, dah hmm. Bukan puasa woy, Bangtan pasok pasok pul, pul pul pamit dulu oh, aku mau sholat dulu. Assalamualaikum pak jenggut, pak pak, jangan banyak iyalan ah Pulang lu, Kak, oh. nah, pulang lah nah, mandi lu, sikat gigi, mandi. Kak, tuh sikat gigi. Gigi. <tuk> oh. Kak, duduk sini dulu. Pulang. ada yang oke, no Kak. Apa ya? Puasa. Kan? Puasa. Ah, menika puasa. ada tebak-tebakan. Ah, ini nyaman ya, ne pingin, oh. pingin nih, swingan nih. Menika pacak. Hmm. Nebak teka-teki ba nih hmm buka puasa bak traktir, ah, traktir. apa yang lu pikir? Ini. aku abak traktir lah, cara rebus pulih lah. A. mana yang nakal lah, rebus, panggang, bahkan unu terserah. Ah. apa sebab? aku tahu Mbak. belum belum. bulan puasa, ah. bulan tengah deh biasa. Ah. tiap malam deh bulan mbak. tidak lah kane, menjelang bulan sabit kencutang kan ah. dia ambil. apa sebab bulan tertinggi? tinggi? di atas mbak? di langit iyalah kena aja tinggi, apa sebab aja tinggi tau? karena kita di bawah eehh ya, bener deh pak salah, salah. salah. Nah, jelas salah? eehh adi, adi saya apa? Hmm. Salah, lalu? Eee. karena ada gravitasi bumi gak Dah cak? gak da, cak lah pokoknya gak mana itu lalum? salah. lalala lalu. lalu. lalu. lalu. apa sebab bulan itu tinggi? Banjir benjaran habis abis dijuluk budak <laughs> jatuh kali bulan itu kemudahan <laughs>